Selamat berjumpa kembali para pelajar fisika Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana menentukan koordinat titik berat Menggunakan Microsoft Excel Pertama-tama kita siapkan bidang untuk menggambar uh, Bangun dimaksud Nah, saya akan memperkecil bangun ini Untuk mudah dihitung Saya gunakan ke lebar satu, Sepertinya kurang banyak Nah, saya perbesar seperti itu Nah, sekarang saya akan membuat bidang uh, Menggunakan tombol gambar yang ada di atas saya pergunakan kotak aja seperti huruf T. Nah seperti ini supaya nanti bisa dihapus ya. Kita buat kotak dulu, kemudian tidak saya buatkan tidak simetris seperti itu. Nah jadi, nah supaya ini ini saya pikir tidak mengganggu karena nantinya ini tugasnya kita akan mencari titik tengah, namun tidak perlu perdulikan jenis bangunnya yang penting bagi kita kita mengetahui ukuran dari bangun ini nah saya siapkan kolom ada benda kemudian XN Kemudian YN dan AN XN berarti koordinat titik berat masing-masing bidang Atau ini saya ganti jadi bidang aja Kemudian XN itu adalah koordinat pada sumbu X-nya Koordinat titik beratnya yaitu perpotongan diagonal dari bidang dimaksud Kemudian YN ini adalah perpotongan diagonal arah vertikal Dan ar ini adalah luas Nah untuk menentukan titik berat, maka setiap koordinat X dan Y tadi kan Kita kalikan dengan masing-masing luasan bidang tersebut Dari gambar ini berarti ada bidang pertama dan bidang kedua Nah ini kita rapikan Biar mempunyai uh, kotak Nah kemudian disitu nanti adalah jumlah dari luasan perkalian koordinat x dan luas masing-masing bidang. Nah, untuk mencari kemudahan lain, saya siapkan x0 dan y0. Yang mana ini rumusnya adalah jumlah tadi dibagi jumlah perkalian koordinat x dan an dibagi jumlah luas bidang dan jumlah perkalian koordinat y terhadap AN dibagi luas bidang nah sekarang kita akan tentukan kita ukur dulu berapa panjangnya kalau gambar ini menggunakan petak, tapi kalau kita menginginkan gambar yang lebih detail kita dapat menggunakan format Oh kita bisa mengukurnya dengan garis ke sini. perhatikan. Kolom yang ada di bawah oh tidak ada. Baik, kita hitung aja kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kotaknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 berarti letak dari koordinat X ini adalah separoh dari banyaknya satuan kotak tersebut berarti 17 dibagi dua. mengapa 17 dibagi dua? karena kita harus tentukan dulu bagian yang paling kiri sebagai acuan, bagian yang paling kiri jadi bagian yang ini harus jadi acuan dulu untuk menegaskan bahwa itu adalah pusat hitungan kemudian bagian bawahnya juga perlu dijadikan acuan. Saya gunakan penggaris sejalah. Nah, ini bagian bawahnya saya beri gambar nanti dengan warna merah. Nah, itu acuan yang nanti menjadi acuan untuk sumbu y dan yang hitam ini adalah acuan untuk sumbu x. Di atas tadi 17 berarti. Tinggi dari bidang ini, ingat, harus dihitung dari paling bawah e, Lebar dari bidang tersebut tiga Sementara lebar bidang ini Atau tinggi bidang tersebut Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Nah, 9 dari acuan paling bawah Ditambah separo dari garis tingginya Atau Tinggi dari bidang tersebut tadi tiga berarti tiga dibagi dua ditambah 9 oh, sorry. ini y tiga dibagi dua kali eh ditambah tambah 9 nah gitu berarti luasnya adalah 17 tadi lebarnya dikalikan dengan tiga belum dimasukkan rumusnya, penjumlahan juga menjublah sama penjumlahan. Nah, kemudian untuk bidang kedua, jadi sementara ini saya tulis ini bidang satu, dan yang ini adalah bidang dua. Kita tentukan dulu bagian dari paling kiri, yaitu satu dua tiga empat lima, satu dua tiga empat lima kotak, sebelum mengenai bagian paling kiri dari bangun kedua. Sementara lebar bangun kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan lebarnya 6, berarti 6 kita bagi dua, ditambah berapa kotak menuju acuan yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, itu dia ada 8. Lalu tinggi kotak ini tadi adalah 9. Kalau tidak keliru 1, 2, 3, 4 enam tujuh delapan sembilan Karena itu bidang yang langsung e, Bertemu dengan acuan paling bawah Berarti kita langsung bagi dua Nah Berarti luasnya Tadi 6 Dikali 9 6 Dikali 9 Nah itu dia Nah ini Perkaliannya X Dikali An Nah kita copy saja Bawah Lalu Y Dikali An Jangan lupa di copy Nah hasilnya adalah ini Koordinat untuk bidang yang ada di sebelah kiri Berbentuk huruf T Dengan gambar seperti itu Adalah 8,24 untuk EX Dan Y0 nya terletak di koordinat 7,41 Nah demikianlah tutorial yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini Selamat belajar, selamat berlatih sampai jumpa